Misalkan saya kita bedei, tak bedei. Naizon jawab loh, terutama sing soleh bodo, mesti naizon jawab. Sing dolim jawabnya bener tapi dolim tetap do wong dolim. Ono prawan ayu toroh dohayu, pokoknya jebujuni bung ya. Bujuni bung rano peluang halal ya. Bujuni bung rano peluang halal. Lo jelas doal musonatu minan nisa. Ono prawan ayu toroh rondo ayu. Terus di beto bung fasik saya ngerti, nak fasek, di fasek, nggak di wong fasek, di wong fasek, anaknya di produksi fasek, di tradisi enow fasek, ini bakal syariat, dong, nggak nak pangeran kaget kok, piranah tapi nak di Ruhin, roke dong, lele tau mondok, mubelek, berhitung anak di pondok nong, toh diwarai, sholat, terus roke ngerti wong fasek, wong gude rondeko, roke nang gudeko, joran mungkin. Artinya naruhin secara syariat, tapi yang ngerabi kan di proses ya. Gudo, bu SM sms-an, kenal alam so rabi, ketemu neng jalan tak rabi ya, kan ya orang mungkin. Kue ngalaloh gudo, ya orang mungkin. Wong gudo kok dihalaloh. Kengbar wong fase gudo, ya orang mungkin. Bergopotensi potensi yang produksi? Wong fase. Jadi aku bingungnya ulama nak neng fatwa sing sensitif Karena ini perebutan satu wilayah. Wado <tuh> jabatan gengoten. Harta tahta wanita, geng ngata niku. Kue nyare atno wong soleh, dari bupati. Iku yora mungkin, marco parak syubat parak haram. Tapi kengembarno wong gendo-gendo, sengerasolat, ora di tradisi Kiai, di tradisi PKI, dari bupati. Kengembarno, saudara. Buatin jawab mawon, tuh so kan. Mulane ini fatul muen in diterangkan fatwa ulama. Na ono jabatan cek lurah, cek presiden, cek bupati, cek gubernur. Apa direbut uang dolim dan uang dolim mesti menang mergotuku, ikut uang soleh wajib tuku. Anggap pakai tuku kebenaran, ikut jengi ranyuap. Saya ikut uang soleh bodoh-bodoh, nak ono DPR nyuap, udah anggap suap. Iku asal DPR soleh, ngerebut songkoh potensi dikuasai uang dolim, udah jengi ikut ranyuap. Badrul mal, dianggap tuku kebenaran. Harus yang tahu darani suap untuk istighfar saya ini. <laughs> Lo bawa tekniknya hukum, gue bawa batin belok niki hukum. Ayo sobat, nak ketemu pangeran, Nak, nah bener gue <tuk> Jadi ti ar Ar-Raswal Murtasifin, naruh masuk teh orang unikku. Misalnya ngeteng ya. Ini gue nungguan lo tenang ya, sampai salah. Nah, salah ratu, aku murid nih Song Arko. Git, nungguan lo nge. Misalnya gue lo sawah, gadaannya gue lo. Gue di bucu-bucu gue Pokoknya, hak itu milik saya hak itu milik saya. Kemudian direbut Ruhin. Katanya Ruhin miliknya. Dan saya tahu hakim ini hakim dolim. Nak disuap bila Ruhin. Artinya nak Ruhin bayar 5 juta dimenang no Ruhin. Nak aku nak bayar. Tapi nak aku bayar 6 juta dimenang no aku. Aku bayar enam juta, hakim itu nyuap apa tuku kebenaran. Singgara ini nyuap aku malik barang hak jadi batil, batil jadi hak itu jadi ngeriswa. Loh, saya itu wong boblok-boblok masal, anggar 3-2 diarani Saya so, itu musibah inna lillahu wa inna ilaihi rojuun enggak Ini buatan kuyon, saya ini contoh gampang rasa presiden, rasa bupati Lurah mau lurah, ono calon lurah Kira-kira nak menangu ayuban oplosan, penggaweane ngundang sinden ngundang dangdutan Terus disaingi lurah, ruhen santri Lurah sing dolim, tuku orang pulau kita ngertiin asing soleh tuku tolong itu cara fatul mu'en, cara kitab-kitab, sing soleh wajib tuku. Iku dianggap tuku kebenaran? Paham ya? Kedua orang nyuwah, sing ini nyuwah, bego satu pembiayaan sing hak dadi ba, telba hak. Tapi nak tuku kebenaran, ya tuku kebenaran, ya karo kebenaran, ya tuku kebenaran, ya tuku kebenaran, Lah misalnya ngono misale Ruhin diculik wong dolim terus wong daleme ana ora tebus ratakan kenoen bojone iki. Aku pengen dhuwit nyuap lah ya, repot <tuh>. Paham ya? ya. Lah nggeh nek bojone Ruhin diculik terus Ruhin kon misalnya Misale bayar, mau bayar aku haram iku jenenge opo? Ora, ya Ruhin bayar iku ya tuku kebenaran. Tuku apa? kebenaran. Nah kecuali nge nge puju nge wong terus wuken bayar ku aku no puju ku la aku nyuwa <hesitation> aku, aku rasan nge wong soleh fatwa aku rasan seneng wong soleh semoga ibadah nanti nge nge suaraku wes mati wes ojo kemana fatwa mulane bener cewek si tina ali seng rusak islam luru kosoma gurau rojulani, roculan seng rusak gerguru mo luru tok yaiku ku wong soleh ahli ibadah tapi bodoh ambek wong alim kurang ajar, gowong soleh bodoh fatwane melingkar, wong alim kurang ajar kelakuane melingkar, melain disebut fasa don alimun mutah hatiku. tapi waat baru minhu jahilun mutanasiku, Gede kerusahaan wong alim kurang ajar, loe gede meneh anu wong ahli ibadah, wong ahli bodoh ahli ibadah udah gue kriminal, <tik> perkarane kesalahnya banyak. Kebetulan ke atas Budi, contoh gampang, onobuang pegawai itikaf di masjid, berdina wirida. Jajal sama tes awes, jajal tes saya takoi, bah, niku, anak jenengan ubah didira bityang, giseleng seneng, -seneng. coro jenengan se Budi serabe no nak seneng bodoseneng. Orang aleh makan tersiksa, karena orang aleh tahu ini halal apa ndak halal. Nanti nanti keloni wong iki ngelahirno wong jolim tahu nggak seagamaane kafah tau ora. Jadi orang soleh itu selalu mensederhanakan apa? Nah, masalah. Sebenarnya dia menemukan. Nah, Kalau orang alim kan, perhitungannya kan ada lima liha, wajah maliha, khasabiyah, faswar bila, dintar, ribat. Ya tak. Kalau nah, aku pulak-pulak, dapat yang soleh. Tapi ini tukang dalai, gitu, nah, ya, tapi tidak tukang fatwa. Tetap, tetap, tetap, tetap, tetap. Jadi bedanya. Jadi badrulul badrulun malik itu bedanya. Ini dawuh fatul mu'en kitab. Semua kitab dawuh. Kalau pembiayaan kebenaran biar tetap benar iku jenenge jihad sing darani nyuap iku bener salah salah dadi bener lha iku nak dibiaya iki suap ar wal finna. tapi misalnya ada presiden corak kowe A Cintai muni soleh B, ono lurah petinggi. Anggir sing dukung itu meyakini soleh A, itu wajib biaya A. masalah zaman akhir, sing soleh lah kon bayar. Itu perkara ini, itu musibah. Masih ini, kita penggemar Wong soleh jadi presiden, jadi petinggi, kita sing melok, bayar. Mereka membiayai kebenah. Oh, ramallah sing soleh lah, orang kuat tip. Lurah mergo Kiai sing soleh, lah jalur dube. Jadi soleh, mangan apa? Soleh. Eh gua perkoroh nanti boleh. Meworai niat ya. Sing, kiai sing soleh soleh melok bayari, ben sing solah dadi perkoroh sing dadi uang dolim agama macet. Fahmi, ya? jujuguman fatwa ku hati hati. Jadi wong soleh itu mulai disik perkoroh. Kamu nah, kan Abu Bakar Duko, Sumastako, muiku artin, eyu, ojok terus rataudus, soiku nantang surnatul nih liane nabi liane nabi mesti orang maksum so. jadi Teti Sumastakomu elam yaltaf itu ilah-ilahin gue irih, gak tau mengera nol liane, Allah. Oh. Tapi uang soleh-soleh zaman Abu Bakar, era tabiin, Abu Bakar menangis tabiin, karpe istu terus uang teratau salah blas, rakaunau sini suaraku. Terus ayah Robana lah tu akhirna inasina diteleko wong wong suatu saat potensi, salah. Lalu nanti wong ini wusih ntenana, nanti duit kompensasi, b pengeran ge- em um, ozu. Lalu aku lalu aku baideng ya, ibaratkan ane kulom pun kadau kesepakatan b pengeran wawo, robbana lah tu akhirna inasina, awak, tapi tak jiwa itu ngenan. Tenan, tenan nukus di, mungkin ane gak ikulos, kadung ramaksum, juara nabi, tadi bawa setiap saat, kutu langsung jenengan sepuro, oh, kalau sangat ini kalau jaluk sepuro, pokoknya langsung, butuh langsung nih. Nah, itu mulainya Nabi begitu bangga sampai ngintikanin Nabi, kaonon Nabi diai diai, aku, aku diai diai, akhir surat bagor. Lah tradisi kita sebenar di kota Halilan rame-rame, tapi ora di jiway. Nah itu saja nih, ayat itu, hadis sohari, ayat itu hati sohairy riwayat bahwa Azharowan itu hati sohairy. Jadi iku luar biasa. Terus Allah ngendikan Naam, ya tak turuti. Mulane umatnya -umat -umat nabi ku disebut ummati ummatun marhumah, umat yang dibelasi pangeran. Wong ape salah wae ana perjanjian mbek napa pangeran. Kalau wis eling kula de kanca ku setengah anak kyaiyan, kyai tenan Mbah Bae iki. Sak niku pengusaha juga. sugah. Subat ya gelem, babal kedual ya gelem ada kok iki kuwi ana iki wa kurang ajar karo wong. Dene pengusaha juga. Tenang, Gus, aku sendiri perjanjian bek pangeran. Jadi, dicu boleh dekne wae. Wani senengane itu ga duwe miliatan. Alasane dekne jare, "Sa aku wis ngomong Gus bek pangeran, wa ing kana khobisan fatahir." <tuhiru> Jadi kurang <tuhiru> ajar. <tuhiru> <tuhiru> <tuhiru> <tuhiru> <tuhiru> <tuhiru> Jadi, dene "Aku sekarang ngomong Gus bek pangeran, wis perjanjian jare wa ing kana khobisan." Pokoknya sekali buatan benar Gusti Jenan Bagian Yujanno Nah Denny alasannya pede kita tahu Dungo close mantikus Love ya nih komuniti Kolor yin mengarat sekisuke Waingkanakolilan wes fakasiru Jadi indikasinya Yohok ya, bisa nyo ya, wes Fakasir yo wes Fakasir yo dia semua Tapi coba kulo ono anu benar Daripada kue yakin Dunyam suci merkoka hati-hatian anda Berarti kepercayaan ikhtiar anda Berarti anda menuhankan amal anda Mendingan kita Serveran aib ya termasuk ngakoni nak hobisan, fatal. Ya karena haram sing vulgar, koyok adil wedho anak narkoba, yuk, haram haram aini itu ragenek di suci ini, doke. Dojo tocar vekilana asu berubah bicara, nih haram aini, koyok so ngubah taik dari suci. Sing saya kena diubah, gue kan muta najis do, barang suci kena. Lah, ya, najin najis ngubah asu nanti mati asurnya buah remes-remes ya tetap. <laughs> Yo maksudnya gue, ya sing rodok nyerempet lah, subha. opo sing tapi nak yinin aja kan? Ya, deh gue kurang ajar ya, gue nganting ngunduh tidur nih ya Semacam ada kerja, misalnya kerja untuk berceritakan, ini macam-macam, nonaunya tak Quran, nona macam macam. Tapi yo kadang juga semuanya nyetak gambar macam-macam, gambar porno macam-macam. Aku takut hukum ya, merem, kesemua kau gitu. Iku order lah kalau terus no, mohon kodok pengiran kusuh, wain karena khobisan foto jadi dia semuanya